Allah SWT nak gambarkan pada kita ni untuk kita amati, untuk kita lihat, waktu berlakunya sesuatu perkara yang berbahaya apabila keadaan tersebut, keadaan yang di luar kawalan kita. Contohnya gelap. Majority, hmm. kebanyakan crime berlaku bila ni? Malam lah. Bila waktu malam ni macam-macam perkara yang boleh berlaku yang di unexpected. Ya, jadi jadi macam-macam benda tu pada waktu malam. Maksiat pun pada waktu malam, waktu malam. Uh, apa. Hmm. Uh, Percampuran lelaki yang perempuan pun pada waktu malam, waktu malam. banyak benda ha. yang berlaku pada waktu malam yang berkaitan Pak Ma dengan malam Ma bila dia nak pergi menari twist pada waktu malam ha <laughs> kan dia tak buat sentianglah benda tu kan sebab jadi <tuk> dia malam dengan tidur dia tukar baju dia dia bagi campak tak apa ni tungkat dia, dia bagi campak tungkat dia kan dah yeah. iya <laughs> dia masuk <laughs> je <aja> dalam tu yiha <Dia semua tu. laughs>